Woi, uh, uh, uh, uh, uh. <Sing> woi, dia dong. <Sing> oleh... eh! <Sing> Kali ini kita mau menjajal layangan pikiran kemarin yang belum disempat ciccal nih bocah-bocah para pemain layangan kau kayak apa weti di kayak ini pikiran kemarin belum sempat ciccal kita mengbuangin aja tirara jagungnya guys uang ini yang bikinan kemarin tak nunggu angin guys angin datanglah Ini namanya ulan-ulan. belum ada angin guys ini gimana ini keselto Kesel <lukan> <lukan> bapak samuri kau mau nanti angin apa Oke aku. Pernah, oh, no, barah, ya. oh, no, no. Pernah, mohon bersabar lagi menunggu angin. Hmm. Huh? Ya, yeah. angin, guys. angin, guys? Saja, nah, wahai om? Sing mapur, malah. <tuk> <tuk> tunggu, tunggu, tunggu! Tunggu, tunggu! Tunggu, tunggu! Tunggu, cash, Tunggu, tunggu! Tunggu, tunggu! Tunggu, tunggu! Tunggu, lo. Terbang, guys. Hangen oh. aduh hangen nendik iii aduh teus teus pindah ngeek ngeek ngeek aduh tak bensinnya layangannya ayo naik naik naik Kenapa? angin Kenapa? Kenapa? Kenapa? juga <laughs> Kenapa? Kenapa? Kenapa? angin Nanti pasang ah. Lama, saya anak Mau lama gendeng ya, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, apa oh. <laughs> Nggak mau pasang gula, gak mau motor kok. Aduh ayo, ini ini Ma, Ayo ngomong. Lupa channel Neng nguber malem nguber blaser. Kok Ya, ya. ya. ya. Rakito cici li. Nyang uran angin aja hati-hati aku ya. ya mungkin cukup semeneway video ini disambung lain waktu vlog-vlog kala kadarnya, kala semoga, kadarnya. Berma semoga bermanfaat kalau suka boleh di like komen dan share subrek. dan subrek kalau mau Maya. terima kasih Terus ya menggana terus kan tahu. Tapi ya. Ocip sekarang kita ukel. Waktunya sudah marut wangi. Yang penting kan udah tahu bisa mabur. Ayo, dukung selamat wangi. Kau.. Netirah wala Eh